nah dalam video kali ini Alhamdulillah kursorinzar Ajo telah mendapatkan orderan kembali khususnya dalam proses pembuatan bak dump truk hari ini juga dan sekitar pukul 11.30 ini merupakan jam istirahat bagi tim kursorinzar Ajo dan ini merupakan proses pengerjaan yang dilakukan telah mendapatkan orderan kembali dan ini ada perlengkapan bahan-bahan yang telah selesai di press Iya tuh karyawan Zarajo yang lagi istirahat untuk makan siang hari ini juga okay. bantalan tulang yang lagi proses pengerjaan dilakukan pengelasan hari ini juga tuh yuk bantu di subscribe like and comment channel ini Nih nanti kita akan melakukan proses pembuatan bak put hari ini juga itu bagian bantalan tulang samping kiri dan samping kanan tuh bagian lantai Bro semangat Bro untuk berbicara Bro. Lagi mood kurang? Patah. Ya. Lagi patah salero. Ya gimana lagi ya. udah selaput <tuh>. ya. Tuh lagi proses pengerjaan juga tim konsolidasi. reading guys deh luar untuknya cara cuci lho ya Tuh, lagi proses pembersihan dan pengelasan hari ini juga. Ini bagian lantai Oke okay. Bagian lantai Bagian besi di FIFA pengerjaan Benada juga di samping Bagian kanan Itu Ajo Izzal, owner Dari Karasol Izzal Ajo dari pas kilometer dua puluh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 proses pengerjaan. ya, ini proses pemasangan bagian. Bapak apa Berbicara lah Bapak apa Aduh Ini Bapak apa namanya apa apa-apa, apa-apa, ya apa kamera ya Aduh Kali ini merupakan proses pembersihan atau pengenderaan dari tim kerosori Ajo. Bagi teman-teman yang berminat, so silakan saja dalam proses pembuatan bak dam truk, bak besi, bak kargo. Silakan saja datang di kerosori Ajo dalam bebas kilometer 20. Di kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mood yang sangat bagus. Let's go, bro. Oke. dan Terima kasih, dalam proses pengerjaan pembuatan bak terbaru, hari ini. hai,